Apa jadinya kalau kecoa punah? Siapa di sini yang takut sama kecoa angkat tangan? Yap, kecoa memang terkesan menjijikan dan mengerikan. Kalau kecoa udah terbang, kita langsung siaga satu tuh. Tapi tahu gak sih kalau keberadaan kecoa itu penting? Dan kalau sampai populasi kecoa menurun bahkan sampai punah, ini bisa berbahaya banget. Ada sekitar 4500 spesies kecoa yang udah diidentifikasi. Dan yang sering kita temui di rumah-rumah itu hanya sebagian kecil spesies saja. Kotoran kecoa sangat kaya kandungan nitrogen, yang mana nitrogen ini sangat bermanfaat dalam proses fotosintesis. Jadi kalau kecoa punah, tumbuhan dan hutan akan sangat terdampak, dan beberapa hewan yang memakan kecoa pun akan menurun drastis. Jadi udah tau belum apa manfaat kecoa? Yuk komen!